Ya silakan. Uh, jadi tadi saya sudah ngikutin dari awal pak. Jadi saya kondisi saya ini pernah kena onorisma otak tahun lalu. Apa itu? Uh, pecah pembuluh darah pak. Wow. Di depan. Dan terus saya lagi kondisi insolasi mandiri kena covid pak. Tapi yang omicron Sekarang ini. Sekarang, sekarang ini. Nih. Oke. Nah tadi saya ikutin uh, sampai 25 itu enak pak. Nah, tapi setelah mau naik itu tiba-tiba kayak kepala saya itu kayak kita minum dingin gitu nah, Pak. Yang minum terlalu dingin tuh langsung kayak di ubun-ubun tuh kayak gitu. Jadi pusing rasa kayak apa gitu kayak ngilu gitu ya. Nah, terus akhirnya saya stop Pak di 30 tadi. Okay. Nah, itu kenapa ya Pak ya? Oke. Okay. Itu saya ya. masih agak bingung tapi, gitu. Pak, pakai alat saturasi enggak? Uh, ini main Pak. Pakai, saya ada. Tadi waktu Pak sampai ke 25 udah naik belum? 98 aja pak mainnya di 98 delapan sebelum uh, tekanan darah 78 delapan sampai delapan mainnya di situ lah sebelum, sebelum pola nafas saturasi 98 masih terus masih sembilan terus gak naik ya stabil belum naik ya gitu. karena cuma sampai sembilan lima cuma sampai tiga puluh udah di stop ya oke okay. nah makanya ada yang gering-geringnya di pinggang ada yang gering-geringnya di pipi ada yang pingginya di tangan itu sebenarnya di situ pernah ada masalah atau hmm. ada masalah tapi kita nggak tahu, okay, wow. atau baru awal gejala awal sakit pinggang jadi baru sering pegel-pegel gitu ya. Nah tapi juga nggak semuanya ada yang ada masalah pun nggak gering-gering gitu ya. Nah kalau makanya ada di saraf gitu ya. Kita selama ini bernafas tapi biasa saja. Nah pada saat kita mulai ada kelebihan oksigen dan biasanya tekanannya naik sedikit di jantungnya. Hmm. Tapi dalam kondisi yang sama. Kalau kita kan biasanya begini. Kita jalan kaki, ya pasti nyatanya naik dong, kan gitu kan, karena emang tubuh mendeteksi bahwa ada kegerakan dan butuh tambah energi, tiap pompa lebih kenceng supaya uh, tubuh yang butuh oksigen cukup. Nah, sekarang ini kita nggak ada kegerakan, hmm. tapi tiba-tiba tubuh mendeteksi ada oksigen lebih, misalnya gitu itu salah satunya yang membeda jantungnya lebih cepat. Nah, makanya oh, sayang tadi saturasinya sebenarnya belum belum belum signifikan, belum berubah, Pak. Iya, makanya nah, 98 ke 99 itu satu poin aja sebenarnya sudah udah signifikan kalau namanya saturasi. Hmm. Nah, kalau misalnya pernah ada masalah di otak, tapi ini sekali lagi sensasi karena alkali dan, oksid, dan oksigen ya yang repot itu kan kekurangan oksigen sehingga inflamasi ya. misalnya juga. Nah, tambah lagi sekali mengingat. ingat penyakit-penyakit yang berhubungan dengan inflamasi juga akan lebih cepat hilang hmm. karena peradangan itu dilawannya karena kalau dokter ngasih apa antioksidan supaya enggak terjadi peradangan Nah kita dengan oksigen juga itu bisa berkurang nah kalau misalnya dulu pernah ada masalah dengan otak dan sekarang sedang isoman kalau yang contoh kalau saya kan nggak ngalami isoman ya tapi anak saya lalu dulu lutung desem memang dengan Diukur di saturasi ini, memang sebenarnya kalau nanti ditambah lima puluh kali aja, nanti bisa naik. Tapi kalau isoman 98 delapan, sehat. Dalam kondisi sehat, loh, orang biasanya kena COVID itu turun tuh sembilan enam sembilan gitu ya. ya, karena sudah seminggu, Pak. Eh, sudah seminggu. Oke, okay. kalau Omikron yang terjadi memang berat, Omikron enggak terlalu ya. bahaya juga. Tapi ya, dengan dibantu olah nafas, bisa sembilan sembilan udah makin bagus menurut saya. Teruskan aja tapi saya oh, tapi itu diteruskan aja Pak ya. Jadi ah, coba selama lagi lagi. Ah, ya. pusing atau gelap ya? Karena ada juga ya. oh, enggak, enggak enggak enggak enggak gelap sih Pak. Saya cuma ah, merasa tiba-tiba kayak di atas tuh kayak kita biasa minum dingin terlalu dingin tuh langsung nyut gitu nah. Atau minum makan itu makanan apa tuh? Jepang yang apa? hijau-hijau tuh. Iya, <tuh> <tuh> kurang lebih kayak gitu Pak. Makanya itu tadi saya bilang nikmati saya aja kalau ada perasaan begitu nikmati aja. Oh, oke oke oke. Nikmati selama bukan pusing ya karena jujur juga saya harus mengatakan bahwa ada yang pusing makanya tubuh ini punya metabolisme mekanisme yang metabolisme yang berbeda-beda ketika dia memberikan sinyal-sinyal yang tidak enak berarti kita harus stop tapi kalau cuma kering ring ring itu tidak masalah oh, oke okay. ya baik Pak makasih loh Pak oke okay.